Yo, oke okay, guys, welcome back to Ramo Popsi Oke okay, guys, nah di video kali ini, aku mau nge-reaction video-video cewek-cewek cantik nan bohai-bohai atau semok ya Aku mau nge-reaction video tiktok nih Nah, oh, bagi kalian yang suka channel aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman temen semuanya Agar aku lebih semangat lagi dalam reaction video-video yang oke okay lainnya, oke? Okay? Nah, Uh, aku mau rea ng reaction video Cewek-cewek cantik yang atau uh, Misalnya juga janda gitu ya Janda cantik atau tante-tante ya Karena salah satunya Gue adalah penikmat Mama Gue suka ibu-ibu gitu <laughs> Oke okay, yuk kita langsung aja reaction video TikTok karena gue udah gak tahan liat Goyangan-goyangan kalian yang begitu menggoda banget Oke okay, yuk let's go braai Yang Ya, gua kalau dapet bini kayak gini, nih, ya, gua bakalan enggak bakalan keluar kamar tuh selama dua minggu lah. <laughs> Iya, sekarang joget-joget deh. Besok tuh di akhirat lu di lu sumpah, <laughs> di azab tuh pantat lu kayak gitu. Oh. Ya Allah ya Tuhan kasih janda satu aja yang benar-benar yang janda banyak duit gitu, yang benar-benar butuh tuh suami, yang benar-benar yang benar-benar sayang ke per, apa? Berondong gitu, gue siap. Tante gue siap gitu. Kalau jadi suaminya, tante-tante juga punya anak juga. Gue siap gitu, rela. Gue dave energi juga, gue rela gitu. <tik> yang cowok gak tahan lihat goyang kayak gitu. Yang sedikit tapi itu nendang gitu. Gak? yang sedikit tapi kerasa. Kerasa tuh goyang tuh sampai ke sini, tanya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gitu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tipe, -tipe tante kalau tante minat DM aku ya di di YouTube juga boleh ramah Popsi di Facebook di fanpage ataupun di WhatsApp juga boleh tante ya kalau tante butuh Oke kalau tante butuh suami yang baik yang bisa melayani tante dengan ngapain aja pun gorela gitu mas. <guruh> Dia bisa bohong, apalagi yang jauh. Bisa bohong. Bukan. Okay. Bagaimana? bagus sama siapa? Bekerja sendiri? Bekerja sama pantah? Kita yang terakhir. Merah, bro. Bukan. Cewek putih banget, ya, bening banget ini cewek sumpah ih, mulus banget, ih, kamu. Oke okay guys, nah sekian dulu video reaction tiktoknya Bagi kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Makasih banyak bagi kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe juga. Nah, uh, next kita bakalan, aku bakalan bikin video yang lebih gokil-gokil -goki lagi. Kita bakalan reaction video Tante-Tante Mon, mon lagi yang, yang Wal, Tante-Tante, ataupun ibu-ibu yang mon, ya Kita bakalan review untuk lagi nanti. Oke, okay? makasih banyak udah nonton. See you.